sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas 7 aplikasi raksasa yang mungkin sedang kalian gunakan dan mungkin juga hari ini sedang kelimpungan untuk membayar bunga dan biaya perpanjangan atau mungkin pengen ngelunasin dan cuman buat cicil-cicil. Apa saja sih tujuh aplikasi yang akan kita jelaskan pada video kali ini? Yang pertama adalah Shopee PayLater, Shopee Pinjam, uh, AkuLaku, Kredipo, Home Credit, Julo, dan IndoDana. Tujuh aplikasi raksasa. Kenapa dibilang aplikasi raksasa? Karena mereka ini uh, merupakan sebuah perusahaan yang mungkin punya modal yang banyak. Dan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Oke, siapa yang hari ini masih berurusan dengan tujuh aplikasi yang tadi kita sebutkan? Dan beberapa pertanyaan terkait tentang tujuh aplikasi ini Masih banyak menjadi buah bibir Dan bahan pikiran dari teman-teman yang hari ini mungkin belum mampu melakukan pembayaran Dan sebelum memulai video ini, aku masih mengingatkan Agar untuk tetap tenang terlebih dahulu Apapun hari ini paksaan dan keadaannya Berhentilah untuk gali lubang, tutup lubang Menyelesaikan masalah yang lama Dengan cara gali lubang, tutup lubang Sudah pasti menambah Deretan hutang ini akan semakin panjang Ingat Setiap aplikasi yang hari ini kalian gunakan Sudah pasti ada hitung-hitungannya Sudah pasti ada biaya tambahannya Termasuk di dalamnya biaya platform Biaya denda, bunga, ini itu segala macam Banyak banget biaya-biaya yang harus kalian bayarkan Hanya untuk Melunasi hutang yang lama dengan cara menambah hutang yang baru. Jadi jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Dan jangan lagi menambah deretan hutang. Jadi solusinya bagaimana Bang? Bertahanlah walaupun itu sebentar. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita punya rezeki untuk bisa melunasi semua masalah ini. Yang penting kita harus tetap semangat dan sehat. Agar bisa terus mencari rezeki dan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke sekarang tujuh aplikasi yang tadi kita sebutkan hari ini banyak yang bertanya-tanya apakah mereka ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak bang kapan kita akan langsung bisa kena b checking ya atau berapa lama pihak debt collector akan berkunjung ke rumah ketika kita mungkin belum mampu melakukan pembayaran dan untuk daerah mana saja kira-kira aplikasi yang tadi abang sebutkan akan mendatangi debt makan mendatangi debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Oke, okay, jadi kita punya pengalaman pribadi khusus untuk di aplikasi AkuLaku. Ya mungkin ada yang pakai aplikasi AkuLaku. Jadi beberapa waktu yang lalu uh, kita itu mengajukan kartu kredit di CIMB, ya kan? Melalui Tokopedia kita mengajukan kartu kredit di situ dan kebetulan kita baru saja memakai pay letter dari aplikasi AkuLaku. Ya, mungkin jaraknya baru sekitar 5 atau 6 hari. Jadi, uh, pihak CIMB, nelpon kita, uh, bertanya apakah Bapak benar melakukan pengajuan kartu kredit ini itu segala macam benar. Dan mereka mempertanyakan apakah Bapak memiliki aplikasi aku laku atau Shopee. Jadi, kita jawab iya, ya kan? Dan disitu mereka bertanya apakah Bapak menggunakan Shopee PayLater atau mungkin PayLater yang lainnya. Jadi, Pengalaman kita secara pribadi langsung bisa dicek bahwasannya kita sedang menggunakan aplikasi apa saja hari ini, termasuk PayLater di dalamnya. Jadi waktu itu kita pengen coba, ya kita bilang, ya oke, okay, kita nggak ada pakai, dan ternyata memang mungkin ada, ya kan? Jadi mereka langsung bilang, di sini Bapak terdeteksi menggunakan PayLater aku laku sejumlah sekian ratus ribu rupiah. Jadi di situ bisa kita pastikan bahwasannya setiap kawan-kawannya yang hari ini meminjam di aplikasi-aplikasi legal OJK yang khususnya untuk produk-produk pembiayaan itu langsung terkoneksi ke B Checking langsung kelihatan ya jadi tidak menunggu berapa lama kita menggunakan aplikasi tersebut atau peleternya langsung terkoneksi ke B Checking itu langsung kita yang mengalami secara pribadi jadi tidak harus menunggu gagal bayar dulu ya jadi untuk yang selanjutnya Apakah setuju aplikasi yang tadi Abang sebutkan sudah punya debt collector lapangan atau tidak jawabannya sudah tapi tidak untuk di semua daerah ya nggak mungkin juga kalau daerah tempat tinggal kita itu di pegunungan atau mungkin dimana-mana yang jauh dari kota-kota ibu kota ibu kota atau mungkin di kota-kota besar ya mereka belum punya debt collector lapangannya tapi kalau untuk di kota-kota besar hampir merata mereka sudah punya debt collector lapangan dari 7 aplikasi yang tadi kita sebutkan dan apapun hari ini alasannya yang kalian khawatirkan itu sebenarnya bukan takut tentang didatangin sama debt collectornya hari ini kesiapan mental kita yang belum siap untuk uh, merespon itu dengan baik dengan positif jadi aku pengen mengajak kalian itu coba untuk memperbaiki pola pikir terlebih dahulu, merubah cara kita berpikir dan menanggapi sebuah masalah. Jadi hari ini yang masih punya hutang di beberapa aplikasi pinjol, pembiayaan dan lain sebagainya, coba hilangkan semua rasa takut, ya kan? Karena abang-abang debt kolektor lapangan dari produk-produk pembiayaan ini adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Jadi selama mereka masih bersikap sopan dan santun, baik, ya kan? Tidak melakukan tindakan anarkis atau mungkin tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal kita yang mau datengin itu wajib untuk bersifat kooperatif persilahkan masuk ke dalam rumah kita dengan baik dan bicarakan bahwasannya hari ini memang kita belum punya uang untuk melakukan pelunasan ataupun mungkin penyicilan dan berhentilah untuk menakut-nakuti diri sendiri. Hari ini banyak dari subscriber kita itu dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak tenang dan ketakutan malah menciptakan pemikiran yang aneh-aneh. Padahal yang sudah tentu pasti terjadi sekalipun masih bisa kita cari solusi yang baik. Jadi hari ini kalian itu ditugaskan sesuai dengan perintah dari AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia agar memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu dan tidak lagi gali lubang-tutup lubang. Jadi ketika nanti itu sudah bisa kita lewati dengan baik dan kita tidak menambah deretan masalah pribadi lagi, ya insya Allah pasti ada saja jalan keluar dari setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi tujuh aplikasi yang tadi kita sebutkan rata-rata sudah punya debt kolektor lapangan. Dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Hari ini kalian harus bisa berbenah ya kan dan jangan mengambil lagi menambah hutang lagi hanya untuk sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak penting untuk kita. Terus ada yang tanya-tanya kira-kira bang telat berapa lama baru tim debt kolektor lapangan itu datang ke rumah. Rata-rata sih di atas satu bulan ya kan baru mereka melakukan kunjungan. Dan aku pengen mengingatkan ya untuk di aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin selain dari tujuh yang tadi kita sebutkan Yang katanya mengancam akan mendatangkan pihak debt collector yang akan membawa Pak RT dan Pak RW Aku pengen mengingatkan rata-rata di semua aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini memang sudah punya debt collector lapangan Mereka tidak akan menakut-nakuti kalian Mereka tidak akan memberitahukan kapan mereka akan datang kunjungan ke rumah kalian Ya, tiba-tiba pasti mereka sudah datang aja nyamperin dan menagih hutang. Jadi, untuk yang hari ini sedang mendapatkan uh, sebuah pemberitahuan dari aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang katanya pengen jemput utang dengan debt collector lapangan ke rumah kalian, kalian tidak perlu takut lagi. Coba yang sudah punya pengalaman langsung ketemu dengan pihak debt collector yang tadi kita sebutkan. Mereka itu nggak bilang-bilang kapan mereka mau datang. Jadi, uh, satu permasalahan ini sudah terlepaskan sudah terselesaikan tentang kapan mereka mau datang ya mereka tidak akan beritahukan dan kapan BC checking itu kita kena kalau pengalaman pribadi ketika kita menggunakan peleter dari aplikasi laku aku laku ketika kita sudah berhasil menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis juga kita langsung terkoneksi ke slick ojk jadi sudah cukup ya sudah cukup jelas tinggal bagaimana kita melunasi satu persatu Permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi Oke okay, jadi ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaatlah untuk kita semua ya Yang penting kita tetap sehat dan semangat Dan kita bisa menyelesaikan segala macam permasalahan hidup hari ini Ya kan mudah-mudahan kita terus diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki ya kawan-kawan Dan mudah-mudahan kita tidak lagi terjebak dengan masalah yang sama Oke okay, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh